di dalam sebuah hadis riwayat Imam Al Bukhari bersabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang artinya tidak ada solat bagi yang tidak membaca fatihatul kitab surah al-fatihah Jadi kedudukan surat al-fatihah di dalam solat sangatlah penting Dalam hadis yang lainnya kata Nabi Barang siapa yang tidak membaca suratul fatihah maka solatnya tidak sempurna, tidak sempurna, tidak sempurna Jamaah sekalian rahimahumullah dalam suratul fatihah hanya ada satu ayat yang mengandung permohonan doa hamba kepada robnya kepada Allah Ta'ala yaitu ayat yang berbunyi ihdinas suratul mustaqim tunjukilah kami jalan yang, yang lurus dan Allah Ta'ala di dalam surat al fatihah menjelaskan jalan yang lurus itu jalan yang mana? siratul ladhina namta alaihim jalannya orang-orang yang mendapat nikmat karena menempuhnya kemudian kita bertanya siapa orang-orang yang mendapat nikmat karena menempuh jalan yang lurus ini kita tidak boleh menafsirkannya dengan tafsiran liberal menurut kemauan kita apalagi hari ini kita hidup di era materialisme era dunia oriented dimana kemudian orang menyangka kenikmatan itu adalah bila kita memiliki kekayaan materi seolah-olah kemudian ada anggapan karena tafsirannya liberal orang yang di atas syaratul mustaqim bergantung kepada banyak sedikitnya materi dia, padahal bukan itu urusannya maka kita lihat di dalam surat yang lain penjelasan dari Allah langsung surat An-Nisa ayat 68-69 Allah taala berfirman Wal artinya dan pasti kami tunjuki mereka kepada siratun mustaqimah jalan yang lurus dan barang siapa yang mencaati Allah dan Rasul maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang mendapatkan nikmat karena menempuh jalan itu dari kalangan an-nabiyyin, para nabi-nabi as-siddiqin Para orang-orang yang sidik, yang jujur, yang benar ucapannya benar, perilakunya. Yang ketiga ashshuhada, para orang-orang yang rela menyerahkan jiwa raganya di jalan Allah Taala sampai terbunuh oleh musuh-musuh Allah dalam medan jihad fisa billallah. Dan as-salihin, orang-orang yang saleh. Wahsul naula ikrafiqa. Dan mereka inilah sebaik-baiknya teman jadi saudaraku rahimahkumullah jelas Allah menggambarkan ada empat kelompok manusia yang kata Allah mereka ini mendapat ni'mat karena menempuh siratul mustaqim para nabi para siddiqin para syuhada dan para salihin jadi kalau kita membaca surat al-fatihah dan kita sampai kepada ayat Mustaqim, siratul silahkan kita meminta menjadi salah satu dari empat kelompok itu. Sudah barang tentu kelompok pertama mustahil kita menjadi bahagian dari itu, karena pintu kenabian sudah tertutup. Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam surat al ahzab merupakan khataman nabiin, penutup rangkaian para nabi, yang karenanya beliau dijuluki juga Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman. Tidak mungkinlah kita menjadi nabi kemudian kelompok kedua as orang-orang yang benar ucapannya benar perilakunya salah seorang sahabat radhiyallahu anhu sedemikian benarnya dalam perilaku dan ucapan sampai-sampai Nabi memberikan gelar kepada sahabat mulia ini sebagai as laki-laki yang senantiasa benar ucapannya benar perilakunya dialah Abu Bakar as-siddiq radiyallahu anhu hari ini kita hidup di dalam era penuh fitnah. Kita hidup dalam era yang kata Nabi kafir sail laylil muslim, laksana malam yang gelap gulita. Di era ini tidak bisa kita pungkiri, kadang-kadang yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Yang teroris dikatakan pejuang hak asasi manusia, sebaliknya yang saleh, yang mujahid, hisabilillah dituduh teroris. Ini zaman di mana kedustaan, hoax sedemikian membanjiri kehidupan kita sehingga di zaman seperti ini untuk menjadi siddiqin tampaknya sulit sekali karena dalam salah satu syarat siddiqin ini Allah sendiri mengatakan dalam surat at-tawbah hai orang-orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah dan senantiasalah kalian bersama orang-orang siddiqin, orang-orang yang selalu jujur ucapannya, perilakunya benar ucapannya benar dan hari ini mencari orang yang benar itu sulit sulit sekali sehingga kemungkinan kita menjadi golongan siddiqin ada tetapi kecil sekali di zaman seperti ini kemudian kelompok kedua asyuhada, orang-orang yang mati syahid kita hidup di satu negeri yang tidak ada medan perangnya dalam pengertian jihad risabilillah karenanya menjadi syuhada pun sulit mungkin di negeri seperti ini, peluang itu menjadi kecil sekali, namun itu bukan berarti kita harus berputus asa karena Nabi pernah mengatakan dalam sebuah hadis, "Man talabash shahadata bis-sidqin", barang siapa yang mencari mati syahid dengan kesungguhan, dengan kejujuran, maka dia akan menemui derajat mati syahid sekalipun dia meninggalnya di atas ranjangnya. Karenanya, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, Amirul Mukminin ketika menjadi khalifah, beliau ketika pergi haji beliau kemudian berdoa dan doanya terdengar oleh seseorang yang duduk di sampingnya doanya kurang lebih berbunyi Allah marzuqni as fi ardin nabi Ya Allah berikanlah aku rezeki mati syahid di negeri rasul di negeri nabi maksudnya di kota Madinah dalam perjalanan pulang kawan yang mendengar ucapan doanya Amirul Mukminin ini pun bertanya wahai Amirul Mukminin, tadi aku sempat mendengar doamu begini dan begitu apa mungkin wahai Amirul Mukminin, engkau mendapatkan mati syahid di kota Madinah sedangkan sekarang perang sudah tidak ada di kota Madinah tentunya kalau mau perang harus meninggalkan kota Madinah ke kerung ke Persia ke tepi-tepi negeri khilafah waktu itu apa jawab Umar kata Umar Aku sudah memohon kepada Allah. Aku serahkan urusannya kepada Allah. Dan ternyata tidak lama setelah dia berdoa seperti itu, suatu ketika dia sedang salat subuh memimpin salat subuh di kota Madinah, kita tahu kisahnya, sahabat Umar bin Khattab ditikam oleh seorang budak Majusi menyembah berhala api dari Persia yang membenci Umar bin Khattab karena dia berhasil membebaskan Persia dari Kemusyrikan menjadi Islam Dia tidak suka dengan itu Dan di zaman itu, orang menyusup Salat subuh gampang sekali, karena belum ada listrik Gelap, gulita salat subuh itu Jadi saudara kurahimahkumullah, silahkan Kita boleh meminta kepada Allah mati syahid Sekalipun kita hidup di negeri yang tidak ada Medan peperangannya Karena boleh jadi, kematian syahid Itu datang kepada kita dengan cara yang lain Karenanya Umar bin Khattab anh, Setelah ditikam Dia masih hidup masih ada umur, dia pun bertanya kepada sahabat, siapa yang membunuhku? siapa yang menikamku? maka kata mereka, Abu Lu lu ah si budak majusi dari Persia, Alhamdulillah, dia bersyukur, dia bersyukur bahwa yang membunuh dirinya, bukanlah saudara muslimnya, tetapi yang jelas-jelas orang kafir, sehingga peluang dia mati syahid, menjadi lebih besar lagi, nah Adapun kelompok yang keempat, adalah kelompok as-salihin, orang-orang yang salih, Nah mungkin kita lebih besar peluang menjadi golongan orang yang soleh dengan cara kita memperbanyaklah amal soleh kita sebanyak banyaknya. Baik itu yang sifatnya hablumin al hubungan antar manusia maupun hablumin Allah yang berarti amal ibadah kita kita perbanyak dalam suatu kesempatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada istri beliau Ummu Salamah radhiyallahu anha idza zahhar al fi ummati ammu buanallah bi min indhi. Apabila kemaksiatan sudah merata di tengah umatku, Allah akan datangkan azab yang berlaku umum. Ummu Salamah terkejut mendengar hal itu. Langsung bertanya, Ya Rasulullah, apakah tidak ada orang-orang soleh di tengah masyarakat itu? Kata Nabi, ada. Tetapi mereka ikut tewas. Terus ditanya lagi sama Ummu Salamah, lalu bagaimana nasib orang-orang soleh itu? Kata Nabi, mereka ikut tewas dikarenakan azab yang merata itu. Namun mereka akan diampuni dan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Nah, Saudaraku rahimakumullah. Kita sekarang hidup di era yang fitnahnya luar biasa banyak. Kemaksiatan, kemungkaran, kesombongan, kekufuran, kesyirikan, kezaliman luar biasa merata di seluruh dunia, bukan hanya di negeri kita. Karenanya tadi Nabi mengatakan ibarat kayak malam yang gelap gulita. Dan puncak dari malam gelap gulita ini adalah datangnya tanda besar yang pertama yaitu peristiwa ad -duhan. Ad-dukhan ini peristiwa yang diawali dengan batsyat al hantaman keras yang datang dari langit yang dalam surat At-Tur diungkapkan oleh Allah dengan kalimat وَإِيَّ رَوْكِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقْطَ يَقُولُوا صَحَابٌ مَرْكُمٌ bila mana mereka melihat bongkahan-bongkahan batu berjatuhan dari langit niscaya mereka akan berkata itu adalah awan yang bertindih-tindih Sheikh Mubayyad dalam kitab ensiklopedia akhir zaman mempunyai pendapat bahwa dari sepuluh tanda besar yang paling awal adalah tanda berupa ad ini dan Allah Ta'ala mengatakan bahwa ad merupakan azabun alim azab yang pedih jadi saudaraku rahimahumullah menjadi nabi kita sulit menjadi siddiqin juga sulit menjadi syuhada juga sulit mari kita berlomba menjadi golongan as-salihin dengan cara kita memastikan berbagai amal kita adalah amal-amal yang salih semata antar manusia dan amal ibadah kita sesuai dengan sunnah Nabi dan dilandasi keikhlasan murni murni lillahi ta'ala perbuatannya niscaya mudah-mudahan kita termasuk golongan as-salihi aku lukau lihada fastagfirullahalaih walakum innallaha huwal ghafur rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Fiyabala قال الله الله apa kesamaan Empat kelompok manusia ini. An-Nabiyyin, para nabi, as-siddiqin, orang-orang yang sediq, yang benar. As-syuhada, orang-orang yang mati syahid. Dan as-salihin, orang-orang yang saleh. Kesamaan mereka berempat ini adalah di muqaddimah ayat 69 surat An-Nisa. Allah sebutkan. Wa وَمَيْتِ إِلَّهَ وَالرَّسُولَهُ barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul jadi saudaraku rahimakumullah apapun pilihan kelompok yang anda ingin pilih pastikan diri anda menjadi hamba Allah yang menjadikan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sebagai top priority of obedience ya? prioritas utama kepatuhan kita karena sesungguhnya inilah kunci hakikat orang dia, dia katakan di atas siratul mustaqim bahwasanya dia menjadikan Allah dan Rasulnya number one and number two order of obedience ya ketertiban, ketaatan, dan kepatuhannya hal ini penting saudara rahimakumullah karena hari ini kita hidup dalam satu zaman yang kata Nabi SAW inilah adalah babak keempat perjalanan sejarah umat Islam ini babak mulkan jeberian babak para penguasa yang memaksakan kehendak mereka yang berarti mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya dan memang realitasnya demikian semenjak runtuhnya khilafah tahun 1924 1342 Hijriah negeri-negeri kaum muslimin berlomba-lomba mencari sesuatu selain Allah dan Rasulnya yang dijadikan nomor satu ketaatannya padahal semestinya dan memang sejarah membuktikan selama beribu-ribu tahun khalifah kadang-kadang adil kadang-kadang zalim tetapi yang penting software leadershipnya tidak pernah berubah -rasul. Allah dan Rasul adalah top leaders-nya. Ya. Maka disebut software leadership. Bak. Kita hari ini dipermainkan oleh musuh-musuh Allah untuk sibuk mencari-cari hardware leadership. Sosok pemimpinnya. Padahal pemimpin itu sekalipun dia hafal 30 juz, dia tidak boleh menjadikan Allah dan rasul-nya sebagai ketaatan nomor one -nya. Kenapa? Karena sistemnya demikian. Jadi saudara rahimakumullah mudah-mudahan, Kesadaran kita melalui surat Al-Fatihah ini mendorong semangat kita untuk berjuang menyadarkan saudara-saudara kita lainnya bahwa cepat atau lambat, kalau kita ingin hidup dalam sebuah masyarakat dan tatanan kehidupan yang di atas sirat al-mustaqim, kita harus menjadikan syarat minimalnya, harga matinya adalah Allah dan Rasulnya above all, di atas segala-galanya. Lah, Ustadz, kita kan bukan tinggal di negeri yang semuanya Muslim. Kok begitu, Ustadz? Loh, memangnya dulu Nabi memimpin kota Madinah semuanya Muslim? Tidak. Tetapi Nabi faham dan Nabi yakin bahwa hanya dengan Islam lah rahmatanil alamin ini akan dirasakan oleh seluruh umat manusia. Kita terus-menerus berlindung di balik sesuatu, bukan kita sebenarnya yang berlindung. Kita berlindung di balik Allah dan Rasulnya Cuma masalahnya Allah dan Rasulnya tidak boleh dijadikan sesuatu yang resmi dinyatakan sebagai pusat ketaatan kita akibatnya sesuatu yang selain Allah dan Rasulnya ini ini yang dijadikan tameng oleh orang munafik dan orang kafir di negeri-negeri kaum muslimin tanpa kecuali di negeri nusantara yang kita cintai karena Allah ini jadi saudara rahimakumullah ketika kita ingin optimal mentaati Allah dan Rasulnya mereka menghadang kita mereka menuduh kita sebagai pihak yang intoleran pihak yang radikal pihak yang tidak mau tunduk kepada sesuatu yang kata mereka adalah menjamin kesejahteraan, persatuan dan kesatuan, padahal semua itu adalah bikinan manusia, yang tidak mungkin bisa disetarakan dengan Qur'an dan sunnah karenanya saudara rahimakumullah sebagai penutup khatib ingin membacakan beberapa ayat yang sudah sering khatib bacakan, termasuk di telkom ini, walaupun di istiqomah dahulu kala kami membacakannya, tetapi mudah-mudahan rangkaian ayat ini bisa menyadarkan kepada kita Betapa pentingnya kita menyelaraskan antara ucapan dalam doa kita di solat kita dengan perilaku di luar solat kita. Surat al ahzab ayat 66, 67, 68. Allah subhanahu Ta ya wa taala bermaklum. Yaumatu kalbu wujuhum finnariyakuluna ya la itna ataknallahu ataknarrasulah. Pada hari ketika muka penghuni neraka dibolak balik di api neraka, mereka akan berkata, aduhai. Alangkah baiknya seandainya dahulu di dunia kami mentaati Allah dan kami mentaati Rasul jika ayat ini berhenti di sini Pak sudah cukup buat kita Oh kalau mau jadi penghuni neraka pastikan diri kita menolak mentaati Allah dan Rasulnya Hai tapi ternyata Allah ingin kasih kita pelajaran lain Pak di ayat berikutnya apa kata Allah mereka penghuni neraka ini melanjutkan ucapan mereka. Wa kalu rabbanah inna atau anasadatana wa kubaroana wa adalunas sabillah. Mereka penghuni neraka ini melanjutkan ucapan mereka. Mereka berkata, Ya Rab kami sungguh di dunia dahulu kami telah mentaati para pemimpin dan para pembesar kami. Ternyata mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar akhirnya di ayat 68 apa kata mereka Rabbana minal wal ya Rabb kami timpakan pada mereka mantan pemimpin dan mantan pembesar kami azab dua kali lipat dari yang kami terima dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar jadi saudaraku rahimakumullah kebanyakan manusia masuk neraka tidak mentaati Allah dan Rasulnya ketika di dunia karena apa? karena mereka menyangka mentaati pemimpin pembesar itu sifatnya harga mati padahal tidak yang harga mati adalah mentaati Allah dan Rasulnya sedangkan mentaati pemimpin ada syaratnya syaratnya dua, syarat pertama pemimpin itu harus minkum ulil amri minkum pemimpin dari kalangan kalian, orang-orang yang beriman itu syarat pertama syarat yang kedua apa? fa'in tanazatum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli jika kalian berselisih pendapat tentang suatu perkara kembalikan kepada Allah dan Rasulnya Quran dan Sunnah jadi pemimpin baru dikatakan ulil amil mingkung kalau dia dalam semua urusan tidak mau nengok kepada yang lain kecuali kepada Quran dan Sunnah Allah dan Rasulnya In kun cemtak minunabilillahi wal yomilakhir. Bahkan Allah menegaskan jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, Saudara kurahimakumullah, we are living in difficult times. Kita sedang menjalani era yang sangat sulit, Saudara kurahimakumullah. Tetapi Everything has a beginning. Segala sesuatu ada awal mulanya, Pak. Mari kita mulai dengan memastikan di dalam salat kita, kita mengatakan eh dinas sirata mustaqib. Di luar salat kita, kita menunjukkan kepada manusia sebanyak-banyaknya, kepada Allah Ta'ala terutama bahwasanya kita tidak mau tunduk kepada siapapun kecuali orang itu tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Sebab di ayat-ayat selanjutnya kata Allah, kita harus menegaskan غَيْرِ الْمَغْدُوبِ عَلَيْهِمْ jangan masukkan kami ya Allah ke dalam golongan mereka yang kau murkai dan mereka yang kau sesatkan sahabat Adi bin Hatim mantan Nasrani pernah bertanya kepada Nabi Ya Rasulullah siapa itu yang dimurkai Allah kata Nabi Al-Yahud, Yahudi dan siapa yang tersesat itu Ya Rasulullah kata Nabi An-Nasara, kaum Nasrani nah saudara rahimakumullah lengkap sudah kehidupan kita sekarang Bayangkan, semenjak runtuhnya tatanan kita tahun 1924, Allah Ta'ala menguji kita umat Islam, dengan Allah izinkan, yang memimpin dunia ini secara global, adalah Barat Eropa Amerika, yang tidak lain adalah The Judeo-Christian Society, masyarakat Yahudi Nasrani. Saudaraku rahimakumullah perjuangan kita memang sangat berat, tetapi tidak ada yang berat kalau bersama dengan Allah Ta'ala. La hawla wa quwata illa billah. نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون, قادمون